Hey yo, welcome back again Kembali lagi bersama gue dan Para Kobe Cowboy Kece 1 ini ya Bosku ya. Oke, kali ini gue bawa modal 50.000 Bosku Gak usah banyak-banyak 50.000 Aja udah cukup ya Bosku Semoga hari ini kita dikasih cuan Yang banyak sama para Kobe Cowboy ini ya Oke okay, kali ini gue mau coba pakai pola yang agak sedikit beda ya Kita pakai turbo 1000 nanti Ketika kelihatan wih langsung dapat coy Ketika terlihat udah agak sulit Dapat pecah pecahnya ya bosku ya udah jarang menaik langsung di Stop aja jangan sampai 1000 di habisin ya bos bukan ya modalnya apalagi langsung digaskin ke eh, ini 2000 di bed 2400 anjir dapat lagi dikasih tambahan nya dapat kita tambahin nya bosku ya dan buat kalian yang belum tahu komen di mana langsung aja cek ke kolom komentar ya bosku di kolom komentar gua taruh linknya untuk gabung di website yang mainin ini website yang sangat gacor lu lihat sendiri ya hasilnya buset enak gak tuh mainnya enak lah mainnya ya kan langsung aja kita cegit cerit ke tentang channel atau di kolom komentar bos bilangnya gue kalau di kolom komentar atau di tentang channel langsung aja di digagaskan ya bosku mantap buat gue. <tuk> Istri lah tuh ya kan? Untung gue langsung pake bed dua ribu empat ratus ya bosku belum sampai bed gue gimana? 250 terus kan, belum tentu dapat sembilan puluh empat ribu kayak gue sekarang ini dan masih sekitar 6 lagi ya. Jadi kemungkinan untuk dapat ulu mantap ini sampai belakang bosku yang tadi nggak sebelah belakang ya nah ini dia sampai belakangnya nice kan dapat langsung berapa lagi jadi seratus seratus lima bosku gokil gila ini yang bosku tadi dari WWE ya bosku ya sekalinya dapat apa frisbee itu tuh jarang banget yang boncos bosku ya udah gitu dia lebih gampang lebih mudah dapat frisbee-nya kesempatan dapet frispeenya itu double change itu benar-benar kayak nempel banget gitu ya bos jadi gampang banget dapet nya tapi gue ingetin juga bagi kalian yang belum pernah main di permainan slot pragmatik seperti ini jangan coba-coba bermain di game slot pragmatik ini ya nanti ketanian kalian bosku apalagi kalian yang berharap untuk mendapatkan apa kekayaan atau mendapatkan kehasilan harian dari bermain game ini ya bosku jangan ya bosku ayy anjir lumayan ya banget sih bosku ya. buat kalian yang main game ini jadikan game ini hanya hiburan aja bosku jangan dijadikan sumber mata pencarian ya bosku karena kalau lu jadikan sumber mata pencarian yang ada bukan yang untung malah untung bosku bener deh percaya sama gue mungkin ya kalau lo pola-pola gua, mungkin kadang kadang, kadang enggak ya bosku Tergantung ID-nya masing-masing kalian ID mana. Jadi walaupun polanya lo gunain sama pola yang seperti yang gua pakai, tergantung cocok-cocokan juga sama ID ya bosku ya. kalau ID-nya cocok sama apa polanya cocok sama ID kalian pasti kalian juga cuan juga tapi kalau misalnya enggak ya kalian harus cari pola lagi ya bosku cari pola sendiri yang lebih cocok ke ID kalian kayak gimana Uish, belum dapat lagi bosku sudah terpuras lagi nih tapi masih di angka 500 ini bosku karena gue main di band 400 sekarang ini apa-apa nah, gas aja di apa seribu ya bosku ya di turun seribu gas ke langsung, hmm, hmm, hmm, mana ini, waduh. Nah itu, oke, okay, nice di luar ya, bosku ya. kita stop aja lah ini enggak ini ini tidak pecah-pecah. Kalau udah enggak pecah-pecah kayak gitu, stop ya bosku ya. kita mulai dari awal lagi ya. kita coba-coba dari awal lagi tiga kali seribu langsung diterboin aja bosku ya, naikin bednya kayak begini. Kalau lu mau, cuma dapat cepet ya, jangan takut bosku. Apalagi lu lihat dulu RTP nya bosku ya. Kalau RTP nya udah tinggi, itu waduh, mantap banget lah pokoknya. Dan RTP yang paling akurat, paling valid ya, paling mantap, RTP yang paling valid itu ya di website Indomie ini nih. Kalau kalian mau tahu, mau cek RTP nya langsung aja ke kolom komentar. Link-nya juga gua taruh di kolom komentar ya, bosku. Gua taruh, gua sematkan, gua di kolom komentar langsung aja bisa nagaskan, tapi jangan lupa juga untuk di like, komen, serta subscribe-nya bosku ya, supaya gue semakin bersemangat untuk membuat konten setiap hari bosku semakin semangat bosku supaya kalian bisa mendapatkan power, power gacor dan gabung juga jangan lupa di grup komunitas gue ya bosku, supaya kalian bisa dapat juga hadiah-hadiah kayak apa bonus-bonus gitu ya bosku, ush dapat juga akhirnya yang ditunggu- tutu di sana ada berbagai macam event ya bosku ya ini main banget ini dapat di bet 4800 kita bosku ayo tambahin lagi di rel kedua 2 wealthnya dong wealthnya tambahin lagi bosku nice anjing 88000 nice coy gil gimana sensasional ini dia. Wow cantik Oh bosku ini bisa-bisa sensasional Ini bosku kalau dapat di depan Si paman cowboy itu ya bosku ya? Si paman cowboy kalau di depan ini Bisa sampai belakang Wah Kita auto sensasional bosku Wih di. Ini cowboy cewek aja udah dapet mega kita bosku Berapakah mega yang kita dapet bosku Wow anjir Udah dapat 300an ini kita bosku 100 kali Udah 300 -an? Yo, hey. oh, udah dapat tujuh kita bosku ya. Sepertinya kita nggak akan lama lagi bosku ya. Pasti jangan serakah bosku ya kalau kita udah dapat seperti ini kita coba cari gratisan dulu lagi. Kalau misalnya ada dikasih, kalau nggak dikasih kita langsung auto ready aja bosku ya. Mungkin kita habisin sampai di 700 aja dulu. Kalau misal 700 Sampai 700 berapa juga Oke kita langsung WD kita cabut Kita tabur ya bosku Kita kabur Dari para public company nya Oke lah thank you banget deh Buat kalian yang selalu Setia Selalu setia mendukung gua dengan cara like comment Dan subscribe nya thank you banget Gua WD dulu ya bosku Udah dapat 700.000 ribu lumayan banget Dari modal gua cek, bosku jadi langsung aja cek ke tentang channel atau di kolom komentar ya bosku ya. Jangan lupa di like, like, comment, serta subscribe-nya ya bosku Comment apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar pokoknya Thank you banget, see you guys semuanya, bye-bye Bye-bye